Guys, hari ini mau masak sambal goreng krecek dan tahu. Bahannya ada cipang, tahu, keraceng. Bumbunya ada bawang putih 4 siung, bawang merah 6 siung. Kalau ayam bubuk, garam, kemiri dua butir. Ini ada daun salam, laos, cabai pelontong, gula jawa, kunyit dan jahe. Yuk ikut cara berikut. Kita ulang bahan yang belum halus. Jepang bukan krecek, kita tunggu sampai matang. Halo guys, hari ini aku mau bikin udang crispy. Ini ada tiga tepung, yang pertama tepung beras, tepung terigu. bubuk, garam merica bubuk satu butir telur yuk kita lihat video berikut tekan tepung beras tekan tepung terigu tepung ciku. masukkan garam kaldu bubuk dan merica